Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swasti. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik sekaligus Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Tegu Faizah Shah, Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Duta Besar Sidarto R. Suryo Dipuro, Direktur Perlindungan WNI Bapak Yuda Nugraha yang kali ini bergabung secara daring dan juga sudah bergabung secara daring Direktur Ham dan Kemanusiaan Bapak Hasanul Habib serta uh, Direktur Sesdilu, sekaligus uh, Tppe Sekretaris Tppe ya uh, senang sekali kita uh, bisa berjumpa pada hari ini dalam press briefing mingguan dan selamat datang juga di uh, di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri yang sudah mendapatkan facelift untuk memberikan kenyamanan kepada rekan-rekan media yang mana media juga merupakan salah satu mitra utama Kementerian Luar Negeri. Dan rekan-rekan ya, media press briefing kali ini seperti biasa dilakukan secara hybrid untuk menjawab berbagai pertanyaan dari media terkait polugri dan aktivitas diplomasi dan berbagai pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah disampaikan sebelumnya akan kami bacakan pada kesempatan pertama pada Sesi question and answer. Dan rekan-rekan media seperti biasa, press briefing kali ini difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Faizasya, yang kali ini akan didampingi oleh narasumber lainnya yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu Dirjen Kerja Sama ASEAN, Direktur PWNI, Direktur HAM dan Kemanusiaan, serta Direktur Sekdilu. Dan untuk efisiensinya acara ini, mari kita izinkan saya langsung untuk mengundang Bapak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Besertuku Faizasya untuk memfasilitasi awal press briefing. Kepada Bapak Dupes Faizasya, dipersilahkan. Saya pikir Mas Apung sudah memfasilitasi sebenarnya. <laughs> Baik, tapi saya hanya mengucapkan selamat datang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Nama mudah, salam kebajikan. Selamat datang di inaugurasi ruang preskripsi yang sudah di ya, sudah ditata kembali dengan uh, sisi panjang yang lebih memanjang supaya view-nya lebih uh, luas lagi. Dan ini adalah kali pertama kita menggunakan ruangan ini. Memang tidak ada soft launching ataupun uh, peresmian secara khusus, namun anggaplah pertemuan kita pada hari ini sebagai uh, soft launching dari penggunaan ruangan ini yang nantinya kedepannya juga akan digunakan untuk kegiatan press conference ibu perwakilan luar negeri. Rekan-rekan uh, sekalian adalah satu kebahagiaan tersendiri pada hari ini. Pak Dirjen Arto yang sangat sibuk, yang sangat sulit kita tangkap untuk bisa datang ke ruangan ini, pada hari ini berhasil kita amankan. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Arto dalam kesempatan press briefing pada hari ini, berbagai pertanyaan rekan-rekan sekalian terkait keketuan kita di ASEAN, melengkapi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri saat PPTM bisa dilengkapi dari penyampaian oleh Bapak Arto. Oleh karena itu, saya langsung saja mengundang Pak Dirjen Arto untuk memberikan beberapa informasi kepada rekan-rekan media sekalian dan selanjutnya nanti kita bisa uh, tindak lanjuti dengan Q&A. Silakan Pak Arto. Selamat sore Selamat sore rekan-rekan semua dari uh, media uh, Selamat tahun baru uh, untuk semuanya Terutama yang kita baru baru ketemu um, Semoga tahun 2023 kita akan Uh, senantiasa sehat dan semakin sukses. Um, ini sebenarnya di dalam sini ini ada ini monitor ya. Uh, tapi belum ada kebetannya. Nanti ada zoom. Oh, oh, I see. Okay. Uh, oh right. more than meaty eyes ya. Yeah? Ya. Yeah. Um, Kemarin uh, uh, Minggu lalu rekan-rekan uh, semua sudah menyimak uh, pernyataan pers tahunan uh, Ibu Menteri Luar Negeri. Uh, jadi um, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah beliau tambahkan. Mungkin hanya menambahkan beberapa. Um, kita fokus mungkin di, di uh, pada sesi Q&A. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa. Rencana pertemuan menlu ASEAN yang pertama dijadwalkan tanggal 3-4 Februari. Tanggal 3 Februari itu adalah uh, pertemuan dari uh, ASEAN Coordinating Council, um, badan tertinggi di bawah summit um, yang juga berfungsi untuk membuat keputusan di antara keputusan yang akan diambil uh, terkait dengan uh, Timor Leste. Uh, kemudian ada beberapa hal yang akan diputuskan terkait dengan rekomendasi High Level Task Force um, yang rekomendasinya disampaikan ke Summit tahun lalu, sudah diadopt dan akan dilaksanakan atau dibahas lebih lanjut dalam proses formal tahun ini. Kemudian um, pada kesempatan itu, uh, insya Allah rencananya uh, Menlu Timor Leste akan pertama kalinya bergabung Um, dalam meeting 32nd ASEAN Coordinating Council. Kemudian uh, besokannya pertemuan uh, atau retreat para Menlu ASEAN. Semua rangkaian kegiatan akan dilakukan di uh, Sekretariat ASEAN. Uh, dan tentunya ada didahului oleh lazimnya pertemuan Menlu oleh working lunch. Um, kemudian malamnya ada dinner para Medu uh, sifatnya social dinner uh, jadi itu um, kegiatan Menteri luar negeri yang pertama uh, dan akan mengawali uh, Insya Allah tahun keketuaan uh, Indonesia um, di situ juga akan di Insya Allah akan disepakati uh, tentang uh, modalitas partisipasi uh, Timor Leste seperti rekan-rekan media ketahui, Timor Leste sudah diterima sebagai negara ASEAN yang ke-11. Tapi yang perlu diputuskan adalah bagaimana bentuk partisipasinya hingga mencapai tahap partisipasi penuh. Kemudian juga ada beberapa perlu penyesuaian organisasi yang harus dilakukan. Isu Myanmar pastinya akan dibahas. Sebagai bagian dari ASEAN, maka juga akan dibahas. Tapi saya nggak akan bicara panjang lebar karena pasti akan banyak yang menanyakan. Jadi kita tunggu saja pertanyaannya. Kemudian KTT KTT ASEAN direncanakan di bulan Mei, kemungkinan sebelum pertengahan Mei. Itu yang yang pertama yang 10 negara ASEAN saja. Kemudian rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri uh, yang formal, yang panjang. Jadi ada pertemuan Menteri Luar Negeri, kemudian nanti pertemuan uh, MENDU dengan Menteri Luar Negeri uh, Republik Rakyat, Tiongkok, Jepang, Korea, ASEAN plus WI. Kemudian yang rangkaian plus one, ASEAN dengan China, dengan Jepang, dengan Korea, dengan India, dan yang lain-lainnya, dengan US. Uh, hingga East Asia Summit itu uh, direncanakan di bulan Juli, um, tanggal hampir uh, mengkristal, uh, sedikit lagi akan mengkristal pada waktu itu bisa kita umumkan. Kemudian uh, direncanakan KTT yang kedua termasuk East Asia Summit itu akan berlangsung di bulan September. Mungkin saya berhenti di situ, Pak, Pak Jubir dan looking forward pada. Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya saya mengundang Direktur Pelindungan WNI Bapak Yuda Nugraha untuk memaparkan berbagai hal yang ditangani ya kepada Bapak Yuda Nugraha yang akan berpartisipasi secara daring. Dipersilahkan. Siap. Uh, terima kasih Mas Sapung yang kami hormati Pak Dirjen IDP, Pak Dirjen ASEAN. Uh, Ijin Mas Sapung uh, untuk saat ini kami tidak ada briefing khusus terkait dengan penanganan kasus. Namun kami standby jika ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Faisal dan narasumber pendamping lainnya, yaitu Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Duta Besar Sidarto Suryo Dipuro, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Hasanul Habib Direktur Perlindungan WNI, Bapak Yuda Nugraha serta Direktur Sekdulu, Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi TPPE Ibu Lintang Paramitasari yang turut hadir dalam kesempatan press briefing kali ini Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada press briefing hari ini Terima kasih juga atas bantuannya bantuan rekan-rekan semua yang telah menyampa menyampaikan kepada masyarakat berbagai pemberitaan positif dan berimbang, serta menyejukkan tentang kait Polugri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita, dan kini saya akhiri press briefing kali ini. Salam sehat untuk kita semua, dan kita akan kembali pada press briefing yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.